dreaming not in my head like i've seen it a life worth living is a life with me and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day today. jumpa kembali dengan kami, para Kami akan memberikan caranya membongkar semua sistem pada bagian gearbox. Untuk gearbox-nya sangat berisik ya. Gearbox sangat berisik, pas, pas lagi mencuci dan juga pas lagi mengeringkan. Oke, okay, seperti ini kita bisa melihat caranya. Caranya... Memperbaiki gearbox, oke. Coba kita akan mencoba tanpa membeli. Untuk pada bagian sistem gearbox, kita akan coba perbaiki. Bisa dilihat untuk rekan-rekan untuk videonya. kita akan memperbaiki gearbox ini kita harus memeriksa kenapa permasalahannya pada bagian gearbox sepertinya pada bagian gearbox terasa berat terasa berat sekali kemungkinan pada bearing kotor atau bermasalah oke kita akan coba membersihkan saja untuk bagian bearing lihat ya, kan untuk rekan-rekan dan kita coba periksa juga untuk bagian seal semua kita akan periksa bagian sistem coba kita tidak akan mengganti untuk bearing kita mencoba memperbaiki saja untuk bearingnya sepertinya pada bearing kemungkinan kotor saja dan kita membuka bagian seal seperti ini ya untuk rekan-rekan dan nanti kita perbaiki untuk sealnya dan kita akan mem membuka bearing yang bagian atas ini ya untuk rekan-rekan. Coba nanti kita akan membersihkan. Sepertinya pada bearing kemungkinan hanya macet. Dan bagian seal sepertinya juga masih bagus. Nanti kita akan memperbaiki dan memberi paslin ya untuk bearingnya, tapi kita harus membuka membuka saja biar lebih mudah untuk rekan-rekan biar paham cara membuka bearing kalau rekan-rekan ingin mengganti bisa menggunakan dongkrak kita akan mencoba melepas ya, sebetulnya kalau untuk mau memberi paslin tidak usah mem membongkar ya, oke kita untuk memberikan untuk rekan-rekan caranya melepas bearing pada bagian sistem gearbox kita dapat menahan seperti ini dan nanti kita dorong oke bisa dilihat untuk rekan-rekan caranya pelepasan bearing untuk bagian gearbox yang di bagian atas Oke, eh, untuk rekan-rekan, bearingnya sudah terlepas, untuk rekan-rekan bisa untuk mengganti tandanya terjadi kerusakan ada bagian bearing. Rekan-rekan bisa menyamakan pada serinya, biasanya ada di bagian tutup untuk seri, untuk nomor pada bagian bearing, dan kita dapat memasang kembali untuk bearing yang baru seperti ini untuk bearingnya untuk rekan-rekan kalau ingin membeli bisa menyamakan pada bagian sistem pada bagian bearing dan kita juga dapat mengganti yang bagian bawah untuk bagian bawah kita bisa menarik dengan menggunakan tracker atau menggunakan dongkrak juga bisa oke okay. oke okay, kita akan memperbaiki saja untuk bearingnya kita akan memberikan paslin untuk bearing ini nanti kita pasang kembali untuk bearing kita tanpa membeli bearing dan kita perbaiki sepertinya pada bagian bearing kemungkinan kotor atau ada sistem yang bermasalah oke kita akan memberikan pass untuk bearing ini kita harus membuka pada bagian bearing Oke, okay, bisa kita lanjutkan untuk rekan-rekan, dan nanti kita akan memasang kembali, ya, untuk bearingnya. Kita tanpa mengganti bearing, kita dapat memberikan paslin. Oke okay, untuk rekan-rekan kita akan mencoba Untuk kita gandul ya seperti ini Tapi rekan-rekan jangan jangan mencoba ya Sang, Tapi seperti ini ya sangat berisiko ya Karena kalau pas ngerim dia bisa meluntir Oke okay, kita akan mencoba untuk splint ya Seperti apa untuk Oke okay, seperti ini airnya keluar untuk splint Kita mencoba untuk splint saja ya untuk rekan-rekan apa suaranya sudah halus bisa rekan-rekan bisa mendengarkan nanti suaranya setelah kita ganti dengan apa, ora tidak kita ganti ya, kita perbaiki kita perbaiki bearing ya bearing pada bagian mesin cucinya, mesin cucinya atau tabungnya pada bagian gearbox, oke okay. Bisa dilihat untuk rekan-rekan seperti ini ya. Rekan-rekan jangan tiru ya, ini begini sangat berisiko ya. Oke, bisa kita dengarkan suaranya Bisa... Sangat halus ya, untuk rekan-rekan. Oke, bisa didengarkan seperti ini suaranya halus sekali. Tidak ada, tidak... Seperti yang pada aslinya ya, yang pertama kita belum bongkar. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng video kami.